Hasil pertandingan Real Madrid vs Girona. Update Real Madrid telah merangkum pertandingan Real Madrid tadi malam dan berikut hasil pertandingannya. Kak, Pilar Real Madrid siap umumkan kontrak barunya. Pilar Real Madrid Vinicius Jr sudah menaikkan kontrak baru bersama Los Blancos. Ia menambah masa baktinya dengan klub hingga 2027 mendatang. Pengumuman resmi bakal diumumkan. Berbagai media Spanyol mengklaim jika Vini dan Madrid sudah menaikkan kontrak baru. Kedua belah pihak sudah sepakat sejak musim panas lalu, dan pemain asal Brasil sudah mendapatkan bayaran baru dalam kontrak yang ditekannya Juli kemarin. Namun, kedua belah pihak belum merilis secara semi kontrak tersebut. Real Madrid rencananya akan mengumumkan kontrak bersamaan dengan perpanjangan masa bakti anyar dua pemain Brazil lain, yakni Rodrigo dan Eder Militao. Dalam sebuah interview yang dilakukan beberapa waktu lalu, pemain 22 tahun mengaku sangat senang berada di klub. Ia berencana tak meninggalkan klub dalam waktu dekat meski dirinya sempat dikaitkan dengan beberapa tim asal Inggris. Saya sangat senang berada di Real Madrid. Saya pikir saya akan berada di sini sampai karir sepak bola saya selesai. Banyak pemain yang ingin main di Premier League, namun mimpi saya tak di sana. Saya hanya ingin main di Real Madrid. Ini sempat menandatangani kontrak pertamanya kala didatangkan pada 2018 lalu dengan mahar 45 juta euro. Dalam deal tersebut, dirinya mendapatkan bayaran 3 juta euro. Ia tak pernah mengeluhkan hal tersebut meski dirinya berstatus sebagai pemain utama. Madrid pun merasa perlu menaikkan bayaran pasca performa apik yang ia tunjukkan dalam dua musim terakhir. Dalam kontrak anyarnya, Vini mendapatkan bayaran hampir tiga kali lipat, ia disebut dibayar 8 juta euro per musim. Real Madrid justru ketiban untung dari tersingkirnya Atletico dan Barcelona. Los Blancas menjadi satu-satunya wakil Spanyol yang tersisa di Liga Champions pada musim ini dan dengan demikian maka uang hak siar untuk televisi Spanyol dari UEFA tidak akan terbagi ke klub lain dan hanya masuk ke Cas Madrid. Menurut lem dari marka sebagai dampak keberhasilan Real Madrid sebagai satu-satunya wakil Spanyol yang tersisa, maka mereka telah menerima tambahan 8,6 juta euro. Jika mereka berhasil mencapai final, maka penghasilan tambahan tersebut akan bertambah senilai 11,7 juta euro. Ini bukanlah pekan yang menyenangkan untuk tim-tim asal Spanyol di Liga Champions. Bahkan, Real Madrid pun baru menderita kekalahan pertamanya di semua ajang musim ini, usai ditundukkan oleh RB Leipzig dengan skor 2-3 di Regul Arena Rabu 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sevilla menang telak 3-0 atas FC Copenhagen. Namun itu sama sekali tidak berarti karena Borussia Dortmund mencuri sebuah poin dari Manchester City dari hasil imbang 0-0 dan menggugurkan Los Neonenses. Sedangkan Atletico Madrid tertahan dengan skor 2 sama dari Bayer Leverkusen yang meloloskan FC Porto ke babak 16 besar. Sementara itu, Barcelona sudah kehilangan asa sebelum laga kontra Bayern Munich karena Inter Milan berhasil menang 4-0 atas Victoria Zen untuk meraih tiket lolos. Tak jadi andalan di Real Madrid? Eden Hazard tetap dibutuhkan timnas Belgia. Eden Hazard tidak sedikit pun menggoreskan memori manis selama berseragam Real Madrid. Cedera yang terus menerus menimpanya membuat pemain berusia 31 tahun itu tidak jadi andalan di lini depan Los Blancos. Hal itu tentu kontras dengan apa yang terjadi di Chelsea, klub yang dibelanya sebelum pindah ke Madrid. Hazard, sesuai dengan arti namanya dalam bahasa Inggris yang berarti berbahaya, menjadi pemain paling ditakuti di Chelsea. Hazard kini memang tidak lagi bergelut dengan cedera. Ia sudah berlatih dan terus berada di bangku cadangan Madrid. Namun, kondisi fisiknya yang sudah jauh menurun membuatnya tak mampu bersaing. Kendati begitu, pemain timnas Belgia Roberto Martinez menegaskan, nasi pemain berbandrol 115 juta euro tidak akan sama saat membela tim nasional. Ya, Hazard tetap akan dibutuhkan oleh The Red Devils di ajang Piala Dunia 2022 mendatang. Berdasarkan catatan dari Transfer Market, Hazard telah mengemas 122 penampilan bersama Belgia. Ia juga berhasil mencatatkan 22 gol selama periode tersebut. Hazard termasuk dalam Golden Generation yang dimiliki Belgia dalam 4 turnamen besar terakhir. Namun seiring dengan bertambahnya usia, Piala Dunia 2022 bisa jadi pentas terakhir bagi Golden Generation milik Belgia ini. Martinez menyadari betul status Hazard dan kondisi Belgia saat ini. Oleh karenanya, Martinez akan memanfaatkan sisa-sisa kekuatan para pemainnya untuk bisa tampil maksimal. Son Heung-Min pertimbangkan masa depan di Tottenham, yang tertarik buat beli, pemain Tottenham Hotspur Son Heung-Min dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya di klub London Utara tersebut. Sejak pindah dari Bayer Leverkusen dengan mahar 27 juta pound atau 487 miliar rupiah pada 2015 lalu, Son konsisten tampil baik untuk nge-lilly Sejauh ini, Son bahkan telah membuat 341 penampilan untuk Tottenham di semua turnamen. Ia juga mencetak 136 gol, 76 assist dan mengambil bagian dari sepatu emas Premier League dengan 23 gol musim lalu. Namun, pemain Korea Selatan itu belum memenangkan trofi apapun bersama Spurs. Menurut Sport1, Son kini sedang mempertimbangkan masa depannya dengan Spurs. Jika Son akhirnya memilih untuk pindah dari Tottenham, Sport1 mengabarkan bahwa pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menjadi peminat utamanya. Son bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk Marco Asensio, yang santan diberitakan bakal hengkang karena jarang mendapat kesempatan bermain. Saat ini, Son masih jadi andalan manajer Tottenham, Antonio Conte, di lini depan tim. Namun, kontribusinya musim ini kurang terasa. Pemain berusia 30 tahun tersebut baru mencetak 5 gol dan 2 assist, tak seperti musim lalu yang begitu moncer dengan 24 gol dan 10 assist.